Kami adalah pelajar Hendak bersekolah Demi menuntut ilmu yang kami kejar Dengan sejuta harapan Yang bikin kita tak gentar Untuk bangkit bersama ke jalan yang benar Lalu seketika Wabah penyakit pun datang Menjangkiti orang-orang Dan mengambang Walau sekarang pandemi, aku tak berhenti belajar Untuk meraih cita-citaku, aku tak ingin berputus asa Belajar hanya karena pandemi